akan mengenai teknis nanti, bagaimana di tes, di uh, bagaimana penempatan formasi nanti, Bapak Ibu, ketika di masing-masing uh, meja. Jadi, oke, okay, sl uh, slide pertama, oh, aduh, kecil sekali ya. Jadi, pertama yang saya ingin tekankan di sini, perbedaan mekanisme ini, uh, mohon Bapak Ibu nanti, agar ketika di tes tidak lagi bicara mengenai mekanisme atau masih diskusi dengan tim teknis, jadi diharapannya diharap, nanti begitu di des sudah langsung mengalir diskusi mengenai data saja, konsep-konsep pemikiran itu kalau bisa sudah sudah ada di sini. Tahun 2021, tahun 2021, bapak ibu buka formasi menurut kebutuhan yang ada di sekolah. Lalu guru mengejar ke formasi yang Bapak Ibu buka. Kan gitu ya. Bapak Ibu mungkin tidak membuka formasi di SDN 1, tapi Bapak Ibu buka formasi di SDN 2. Nanti SD guru di SDN 2 atau guru di SDN 1, SDN 3 yang tidak terbuka formasi akan berebut ke Formasi yang Bapak-Ibu buka. Itu yang terjadi tahun 2021. Sehingga akan ada persaingan dan pergeseran. Apabila guru yang di SDN 2 tidak e, dianggap, saya pakai tanda petik, dianggap tidak memenuhi syarat. Apalagi kalau nanti yang masuk misalnya swasta, itu yang e, baik kita, pemerintah pusat atau pemerintah daerah mungkin sudah dirasakan oleh hal itu. Nah, di tahun 2022, formasi nanti yang Bapak, Ibu akan bicarakan di DES, itu akan disesuaikan dengan posisi individu. Jadi, formasinya yang akan digeser, disesuaikan ke posisi in, di mana individu itu berada. Ini nanti yang akan dirapatkan di DES. Formasi yang digeser, saya masih menganggap formasi masih kuota, masih kuota ya, masih kuota. Bapak ibu kemarin 2021, berapa? 2022, berapa? Bapak ibu punya berapa? Anggap misalnya, bapak ibu punya 10, 10 itu tadinya ada di SD1, 3, 5, 7 begitu, tapi ternyata yang passing grade ada di SDN 2468, berarti formasi itu akan diubah ke... Individu tempat di mana dia bekerja. Ini clear ya. Jadi di tes nanti tinggal bicara mengenai formasi, uh, distribusi, distribusi formasi, distribusinya. <tuh> ya, sebentar kalau ada guru agama yang sudah lulus passing grade, ada guru agama yang sudah lulus passing grade, dia mengajar di SDN 5 atau di SMA 6, ya nanti seandainya dia memang Bapak punya kuota, formasinya itu ditempatkan di, menjadi agama. Itu yang tadi dibilang Pak Suryo, 193.000 guru yang sudah lulus passing grade, itu termasuk guru agama, kuotanya pun akan disebar. Sesuai dengan tempat di mana guru lulus passing grade itu bekerja Termasuk guru agama Makanya tambah nanti habis ini Selanjutnya Perbedaan selanjutnya Tahun 2021 Ini ringkasan ini. Perbedaan tahun 2021 Seleksi Hanya menggunakan tes Tes itu maksudnya, ini ya, tes. Berarti yang diukur adalah kognisi, kemampuan kognisi. 2022, seleksi menggunakan pola pengamatan. Jadi mengukur kognisi, afeksi, dan psikomotor, behavior. Ini akan lebih rumit, lebih kompleks, tapi nanti penentuannya mungkin mungkin akan terlihat sedikit lebih subjektif, relatif lebih subjektif, tapi itu nanti tanggung jawab ada di tempat Bapak Ibu. Loh ini ini bukan mengancam, ini bukan maksudnya yang lebih tahu kan nanti Bapak Ibu gitu loh. Oke okay, ya. Jadi Bapak Ibu nanti bukan hanya harus mengukur, me, me, mengukur, menyeleksi dia pintar atau tidak. Bukan itu saja. Tapi harus dilihat dia baik atau tidak. Karena Dua kompetensi guru diantaranya adalah sosial dan kepribadian. Itu yang harus kita tangkap juga, yang kemarin belum sempat tertangkap di tahun 2021. Itu yang, itu ya. Lalu Bapak Ibu juga harus mengukur psikomotor. Ini ada tiga, ada tiga, ini uh, komponen dari manusia kan. Kognisi, afeksi, dan psikomotor. Psikomotornya apa? Kemam, uh, kompetensi guru, pedagogi. Bagaimana cara dia mengajar itu diukur dari psikomotor. Itu yang nanti Bapak Ibu akan lakukan. Lebih enak loh. Syaratnya, yang tadi pengukuran empat tadi, kognisi, afeksi, dan psikomotor, dapat Bapak Ibu lakukan ketika yang lulus passing grade tahun 2021 sudah ditempatkan semua. Jika yang lulus passing grade belum ditempatkan semua, maka Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk mengukur guru kognisi, afeksi, dan psikomotor. Tadi pesan saya berarti rugi. Inilah kerugian. Kerugian yang akan terjadi. Nanti di tes ada dari ribut, ada dari kemenpan. Jika Bapak Ibu ingin bergerak juga ke pengamatan observasi kognisi, afeksi, dan psikomotor, Bapak Ibu tinggal pilih. Tinggal pilih, bukan cuma milih ya, nanti tetap ada instrumennya. cuman nanti yang ngisi instrumen nanti ya tetap tim dari pemerintah daerah. Jika Bapak-Ibu ingin mengisi itu, maka selesaikan dulu passing grade ya Ya, tentu saja dengan memperbanyak formasi. Next slide. <kuh> Ini tadi yang dikatakan, eh, sudah dikatakan oleh Pak Suryo, tahun 2022, ada tiga mekanisme. Tiga mekanisme ini ber, tiga mekanisme ini bersifat sequence. sequence. bukan paralel. Sequens satu dulu, satu dulu passing grade habis. Jika masih ada form, jika masih ada kuota formasi, masuk kedua seleksi di sini tertulis kesesuaian verifikasi. Itu di Indonesia kan kesesuaian verifikasi. Menurut bahasa, kalau saya bilang pendeknya observasi. Kapan bisa observasi yang kedua? Jika yang satu selesai. Jika yang satu belum selesai, jangan harap bisa yang kedua. Jika yang kedua masih ada sisa formasi, bisa masuk yang ketiga. Seleksi tes. Tapi saya rasa mungkin Bapak Ibu semua, ada yang berhenti di satu, ada yang lanjut ke yang kedua. Mudah-mudahan banyak lanjut yang kedua. Namun faktanya, coba next slide. Ini tadi, Bapak Ibu punya sisa formasi tahun 2021 yang sudah dibuka, yang sudah diusulkan kemarin. Namun belum ada penempatan. Sisa formasi itu masih bolong di, masih bolong di sekolah. You know? Kan ada yang usulnya 100, yang ba yang baru ditempatkan 80, berarti masih ada sisa 20. 20 itu sudah terdistribusi di sekolah yang Bapak usulkan pada tahun 2021. Kan begitu tadi, eh, waktu itu. Terus slide. Terus kemarin Bapak Ibu sudah mengusulkan formasi kembali di, untuk tahun 2022. Ketika itu Bapak-Ibu sudah mengusulkan sekolah mana yang akan dibuka formasi selanjutnya tahun 2022. Apabila sisa formasi tahun 2021 saya tambahkan dengan formasi tahun 2022, formasi ini saya gabungkan antara sisa formasi 2021 dan usulan Bapak-Ibu kemarin tahun 2022, lalu saya bandingkan dengan guru-guru yang lulus passing grade, maka hasilnya, next slide, <coughs> DIY, peringkat tiga paling bawah, artinya lebih banyak daerah yang guru lulus passing grade-nya lebih tinggi dibandingkan dengan formasi 2021 plus 2022 artinya lima daerah di Jogja ini berhenti di tahap 1 dia tidak akan bisa melakukan tahap 2 jika di DES nanti Bapak Ibu tidak menambah formasi jika di DES nanti Bapak Ibu ketemu dengan Kemenpan tidak menambah formasi berarti 5 daerah di Jogja akan berhenti di tahap 1 sisanya satu ini, satu ini aman atau tidak aman ini? Ini warnanya enggak nggak ini. Sisanya satu daerah di Jogja mungkin akan uh, bisa masuk ke tahap kedua observasi. Untuk Jawa Tengah, untuk Jawa Tengah hanya ada empat daerah yang dapat melanjutkan sampai dengan observasi. Empat daerah di Jawa Tengah itu bisa menunjuk nanti guru-guru mana yang Mau diangkat selanjutnya. Bukan kita nanti yang akan melakukan tes seleksi. Tapi nanti Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang melakukan pengamatan, Bapak-Ibu yang Bapak-Ibu yang nanti akan melakukan tes. Bapak, seleksi, observasi. Saya bukan bilang tes, saya bilang seleksi. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaan seleksi dengan tes. Lalu Kalimantan... Kalimantan itu urutan mana? Kaltara, ah, Kaltara Kalimantan Tengah itu ada di urutan atas itu ada hijau itu ada... Uh, uh, sangat banyak yang dapat dilakukan untuk observasi. Uh, saya ucapkan selamat untuk Kalimantan Tengah dan nama nih Kalimantan Tengah Kalimantan Utara It, uh, kita akan undang lagi nanti untuk koordinasi observasi. Ya, jadi untuk yang koordinasi saat ini, kita bicara untuk yang tahap 1 dulu. Jika masih ada sisa formasi, nanti yang tahap 2 akan kita undang kembali. Bagaimana kita nanti akan melakukan observasi. <tuh> Kalimantan Timur juga masih ada dua daerah bisa melakukan observasi. Kalimantan Selatan masih ada satu daerah. Yang merah-merah itu artinya guru yang lulus passing grade itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan kuota formasi yang Bapak Ibu miliki. Semakin hijau, semak, berarti kuota formasinya jauh lebih banyak dibandingkan guru yang lulus uh, passing grade. Kalbar, mana? Oh uh, iya, empat. Empat daerah bisa, oh bukan empat, empat tambah empat yang kuning itu. Jadi ada delapan, delapan daerah yang dapat melakukan observasi. Nanti akan saya jelaskan. Next slide. <tuh> Ya, ini ini ini jadi saya ini saya ulang lagi ya. Uh, pertama pertama kita akan menempatkan menempatkan guru-guru yang sudah lulus passing grade dengan uh, urutan k 2 dulu. Jadi yang pertama ya, yang pertama atau next saya lah ini ini, ini uh, ulangan dari yang tadi. Next slide nah, ini. Kita ngomong masalah yang pertama. Penempatan passing grade. Sebelum kita ngomong observasi, kita ngomong kita bicara bagaimana cara menempatkan guru lulus passing grade. Jadi pertama, sesuai dengan uh, amanah dari Permenpan 20 tahun 2021, yang pertama akan dihabiskan K2 dulu. Jadi ketika Bapak Ibu punya guru passing grade lulus pasigrid kemarin kita kumpulkan, kita kumpulkan, keduanya kita kumpulkan dulu, itu dulu yang kita tempatkan. Itu dulu yang kita tempatkan. Sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Nanti bagaimana, nanti, gimana kalau dia nggak ada di sekolahnya? Nanti kita bahas. Setelah keduanya selesai, baru honorer negeri. Begitu honorer negeri selesai, baru lulusan PPG. Setelah itu baru, swasta bagaimana jika ada dalam satu kategori K2, sesama K2 atau sesama honorer dia punya nilai yang sama dia punya nilai yang sama passing grade nya sama nilainya sama, terus mana dulu yang mau ditempatkan kita lihat dari total nilainya dulu total nilai ketika dia tahun 2021 kalau masih sama kita lihat kompetensi teknisnya kita bandingkan kompetensi teknisnya ya. Jika masih sama, kita bandingkan nilai manajerial sosio-kulturalnya. Terus seperti itu, kita bandingkan wawancaranya baru terakhir. Kalau nilai totalnya sama, teknisnya ternyata sama, manajerial sosio-kulturalnya sama, wawancaranya sama, baru kita lihat terakhir usia. Usia sampai dengan per hari. Kita tidak bisa membandingkan per jam ya, per hari. Sesama umur 52 eh, 52 tahun, 52 tahun, berapa bulan, berapa hari. Jam tidak ada datanya di Dapodik. Next. Nah ini. Misalnya, Bapak Ibu punya dua kuota formasi. Entah itu sisa formasi tahun 2021 ditambah 2022. Bapak, Ibu punya dua, dua formasi misalnya. Dua formasi itu saat ini, saat ini, itu terkunci di sekolah A. Terkunci di sekolah A. Tapi sekolah A itu tidak ada guru yang lulus passing grade. Guru yang lulus passing grade justru ada di sekolah B dan sekolah C. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak buka formasi di sekolah B dan sekolah C. Kalau tahun 2021, guru yang ada di sekolah B dan sekolah C itu pasti akan pindah ke sekolah A. Lalu guru yang ada di sekolah A menunggu garis tangan apakah dia bisa diterima di sekolah B, kalau kepala sekolahnya menerima atau justru kepala sekolah di sekolah B ngambil honorer baru kan bisa saja. <tuh> Yang kita lakukan di tahun 2022 ini adalah nanti di DES di TES nanti adalah ya kita akan memindahkan formasi pertama ke sekolah B. Terus formasi yang kedua kita pindahkan ke sekolah C sehingga nanti guru-guru yang ada yang lulus passing grade sekolah B dan sekolah C tinggal diangkat tinggal diangkat di sekolahnya masing-masing itu tadi yang bapak dari Kalimantan ya bapak bertanya nggak usah dites lagi nah inilah maksud dari Permenpan tahun 2020 guru lulus passing grade itu sudah itu sebetulnya sudah melampaui nilai ambang batas. Kami, kami itu maksudnya Deput Kemenpan BKN. Semua pansel ya, panselnas itu sudah sepakat mereka tidak perlu lagi dites. Karena mereka sebetulnya sudah memiliki kognisi yang lebih tinggi dibanding nilai ambang batas. Tinggal penempatannya saja. Tinggal penempatannya saja. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu koordinasi di desk nanti dengan uh, tim teknis, tinggal memindahkan formasi dan tinggal mengangkat guru yang lulus passing grade yang ada di sekolah B dan sekolah C. <tuh> <tuk> ya, tetap kan? 2, 2, ini ada pertanyaan 2, 2, 2. kemarin. Buka formasi di sekolah A karena kebutuhan guru, nggak ada yang lulus. Terus, formasi dipindah ke sekolah B berarti sekolah A tetap kekurangan guru. Lah, kan, Bapak Ibu? Kemarin saya minta satu juta, cuman ngusulin. 500 ribu. Artinya yang Bapak-Ibu usulkan kemarin kan memang tidak sesuai, belum memenuhi kebutuhan seluruh sekolah. Ya, apakah tetap kosong? Ya tetap kosong sekarang. Nanti di desk tinggal dibahas, mau nambah atau enggak? Nambah enggak, nambah oke. Okay. Ini harusnya Kemenpan sudah tutup formasi saat ini. Tapi kalau Bapak-Ibu mau tambah, ketika di desk nanti, tim Kemenpan... Sudah berbaik hati akan membuka aplikasi jika bapak ibu ingin menambah. Jika tidak ya sudah kita tinggal ngomongin penempatannya saja distribusinya saja. Next slide. Saya berikan lagi ini apa uh, uh, nomen, apa namanya gambaran ya. Ini yang, ini yang, ini yang tertera di Permenpan dan nanti akan tertuang juga di Cap Dirjen Cap Dibut dan Cap Dirjen. Kita lihat sekolah, A. perhatikan sekolah A. Perhatikan sekolah A. Itu yang kotak-kotak di atas itu Itu ceritanya kebutuhan Kebutuhan guru Kebutuhan guru menurut 24 jam Menurut Permen Dikbud 16 Beban kerja Ya Kotak-kotak itu ada kebutuhan. Yang hijau itu guru ASN. Kita udah nggak otak atik lagi yang hijau. Yang kuning itu ada guru non-ASN. Yang biru ceritanya itu guru non-ASN yang lulus pas Singgret tahun 2021. Perhatikan, perhatikan sekolah A. Kalau kita lihat jumlah guru dengan jumlah kebutuhan, sekolah A ini ceritanya kelebihan guru. Kelebihan guru jika guru non-ASN-nya dihitung. Jika guru non-ASN-nya dihitung. Tapi dia kekurangan guru jika hanya dilihat guru ASN-nya saja. Tapi kalau guru non-ASN-nya dihitung, dia kelebihan guru. Saya yakin banyak ini. Sudah, ada guru lulus passing grade di sekolah A, ASN-nya cuma dua, hijau cuma dua, kebutuhannya ada empat, kotaknya ada empat. Maka yang akan kita lakukan di tes nanti adalah, enter, memindahkan formasi, menempatkan guru yang biru tadi lulus passing grade agar ditempatkan di sekolahnya sehingga nanti guru lulus passing grade di sekolah A akan menjadi guru ASN warnanya akan menjadi hijau jadi sekolah A nanti punya tiga guru ASN dari empat kebutuhan guru non ASN-nya nggak saya urus di sini ya ini ini yang kita bicarakan di sini tahap satu ini adalah Passing grade dulu. Passing grade dulu. Untuk B, perhatikan sekolah B. Ceritanya dibutuhkan guru IPA misalnya. Guru IPA di sekolah B ada tiga. Kebutuhannya tiga. Tapi sudah ada dua guru ASN. Sudah ada dua guru yang berwarna hijau. Okay, ya. ada dua guru warna hijau. Kebutuhannya tiga. Berarti kan satu kebutuhan lagi bisa diangkat dari guru yang lulus passing grade. Tapi ternyata guru yang lulus passing grade di sekolah B itu ada dua guru ipanya Warna biru ini ada dua. Maka apa yang akan kita lakukan di desk nanti. Pertama, enter. Kebutuhan satu, akan ditempatkan di, akan diperuntukkan. Akan diperuntukkan bagi guru passing grade IPA yang nilainya lebih tinggi. Yang nilainya lebih tinggi, itu yang kita utamakan. Kebutuhannya taruh di individu yang nilainya lebih tinggi. Terus satu lagi gimana, yang guru lulus passing grade, tapi enggak ada kebutuhan di sekolahnya. Warna biru ini. Enter, kita taruh dulu di keranjang. Iya, enggak. Kita taruh dulu di keranjang. Ini kalau bahasa cloud ini, bahasanya orang sistem ini. Orang IT itu ngomongnya cloud. Saya, saya bicara keranjang, itu aja dulu. Kita taruh dulu di keranjang. <tuh> Lalu kita lihat sekolah C. Kejadiannya sama. Kejadiannya sama. Kebutuhannya tiga, sudah ada dua guru ASN. Enter. Kita, tar, kita berikan formasi ke individu yang memiliki nilai lebih tinggi, lalu orang kedua kita masukkan ke keranjang. Oke. Okay. Kita punya dua, kita punya dua keranjang, kita punya dua orang dalam satu keranjang. Lalu kita lihat, sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA apa enggak? Sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA atau tidak? Dalam daerahnya, masing-masing daerah ya, masing-masing daerah Bapak Ibu, di masing-masing daerah Bapak Ibu, oke? Okay? Lalu kita urutkan, mana yang tertinggi? Ah. Yang tertinggi, yang ini, peringkat satu, ini ada peringkat dua di dalam keranjang. Yang peringkat satu akan kita berikan ke sekolah yang memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Lebih sedikit kenapa? Kita lihat sekolah yang kebutuhan guru tadi yang paling yang di atas. Kebutuhannya lima. Kebutuhannya lima. Orangnya empat berarti kan rasionya keberadaannya kan 4/5. Itu kekurangan gurunya kan berarti kan sedikit rasio kekurangan gurunya sedikit. Bandingkan dengan yang bawah. Bandingkan dengan yang bawah. Kebutuhannya 5, adanya dua Berarti kan kekurangannya 3/5. Berarti kekurangannya lebih banyak. Sistem Dapodik tidak memiliki data Geo geografis dia cuman punya rasio antara kebutuhan dengan keberadaan guru geospasial geospasial kita belum kita belum meletakkan geospasial yang ada di dapodik kami berasumsi kami berasumsi guru yang kekurangannya rasio kekurangannya sedikit 1 per lima itu biasanya lebih mendekati kota, lebih mendekati kota administratif dibandingkan dengan rasio yang kekurangannya banyak. Tiga per lima. Tiga Sehingga kami membuat draft. Sekali lagi, membuat draft. Membuat draft. Urutan pertama, kita taruh ke sekolah yang... Lebih mendekati kota asumsinya Kekurangannya lebih sedikit Enter Lalu orang yang kedua Yang nilainya lebih rendah Kita taruh ke daerah yang lebih Ujung Untuk K2 dan negeri Untuk K2 dan honor negeri Sekali lagi saya bilang Untuk K2 dan honor negeri Tadi pas ada tiga, ada empat kan? K2, honor negeri, PPG, dan swasta. Untuk K2 dan honor negeri, kita tempatkan dulu pada aglomerasi kota. Dengan cara melihat perhitungan, rasio perhitungan, itu yang lebih kecil, asumsi kami itu berarti yang lebih mendekati kota. Nah, tadi saya bilang graf. Kenapa saya bilang draft? Jika Bapak Ibu masih memiliki formasi, Bapak Ibu masih punya hak, sekali lagi, sekali lagi, Bapak Ibu masih punya hak untuk menukar orang pertama tadi, yang ada di keranjang tadi, ini baiknya orang pertama jangan ada di sekolah yang atas, orang kedua taruhnya jangan yang di bawah, tapi kita tukar misalnya masukan dari bapak ibu orang keduanya di atas orang pertamanya justru yang ke bawah. Kenapa? Karena mungkin bapak ibu lebih memiliki pertimbangan keluarganya ada yang di sana. Oh yang ini perempuan yang ini laki-laki yang laki-laki aja itu terserah dari pemerintah daerah. Tapi nanti kita des itu kita sudah punya draft. Siapa kemana? Siapa kemana? Untuk menukar, melukir, merotasi Orang yang kita buat draft itu tadi Tetap Bapak Ibu punya kewenangan Punya masukan untuk menukar Hanya yang di keranjang tadi ya Hanya yang di keranjang tadi Bapak Ibu tidak bisa menukar Orang-orang kejadian yang ada di sekolah A dan sekolah B. Karena sekolah A dan sekolah B itu orangnya memang sudah bekerja di sekolah tersebut. Itu udah gak usah ditukar-tukar. Karena memang dia sudah ada di situ. Tapi bagi yang dipindahkan, bagi yang dipindahkan, Bapak Ibu punya suara. Nanti di Nanti di meja Bapak Ibu punya suara. Next. Oh, uh, back, back lagi, back lagi. Back, back lagi. Back lagi. Nah, ini saya ulangi. Tadi kan orang pertama ini, orang pertama ini kan ditaruhnya ke atas. Ditaruhnya ke sekolah yang ada di atas. Coba next. Nah, di situ ada tulisan. Di situ ada tulisan. Sepanjang... Kuota formasi Pemda tersedia. Apabila kuota formasi Bapak Ibu tidak lagi tersedia, seperti yang merah-merah tadi, kan guru passing grade-nya kan lebih banyak dibandingkan kuota yang Bapak Ibu buat. Berarti nggak semua passing grade bisa ditempatkan kan, diangkat kan? Gak semua guru passing grade bisa diangkat. Nah, berat, Misalnya, kuota Bapak Ibu sudah habis untuk menempatkan guru yang ada di sekolah A dan ada di sekolah B. Misalnya, berarti nanti guru passing grade itu akan tinggal di keranjang. Tinggal di keranjang. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu membuka tambahan formasi. Ya, what can I do? Saya nggak bisa apa-apa lagi Saya sudah tidak bisa apa-apa lagi Kami sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan PKN Berkoordinasi dengan Kemenpan Bisa nggak ya formasinya diubah-ubah Untuk mereka bilang bisa itu membutuhkan puasa tujuh hari tujuh malam. Tapi kalau bapak ibu tidak membuka tambahan formasi, ya sudah kita nggak bisa apa apa lagi. Kita tidak bisa apa apa lagi. Dan guru yang ada di yang ada di keranjang, ketika bertanya ke kita, kenapa teman saya yang di sekolah A diangkat, sekolah B diangkat, sedangkan saya tinggal di keranjang? Jawaban kami ya pasti satu silakan berkoordinasi dengan daerah. Jika daerah punya formasi, akan kita segera tempatkan. Akan segera kita tempatkan. Oke, okay, next. mereka itu apa? Enter. Oh, dia pindah sini ya. Sekali lagi, orang yang kedua pun bisa dipindahkan ke sekolah yang di bawah. Sepanjang Bapak Ibu punya kuota formasi. Next slide. <tuh> permasalahannya, permasalahannya ini bukan hanya kuota formasi Bapak Ibu saja, tapi ada masalah lain. Selain masalah kuota formasi, bukan, bukan, bukan. Ya kuota formasi kan korelasinya keanggaran, bukan. Tapi juga ada, tapi juga ada permasalahan lain. Contoh mata pelajaran Bahasa Inggris. Bapak Ibu, itu memiliki guru bahasa Inggris itu kebanyakan. Iya toh. Contoh bahasa Inggris ada lagi TK, TK bahasa Inggris, ekonomi itu kebanyakan. Dan kita semua sudah sepakat kemarin tidak lagi terjadi geser menggeser guru kan? Kita sepakat untuk tidak lagi terjadi geser-menggeser kan. Oke, okay. berarti kalau ini, ini kesepakatan kita ya semua ya. Kemarin-kemarin kan juga udah banyak yang demo itu. Saya tergeser, saya tergeser. Oke, okay. berarti yang akan terjadi seperti ini. Walaupun kuota Bapak-Ibu banyak, seandainya, walaupun kuota Bapak-Ibu banyak, masalah kuota kita singkirkan dulu. Seandainya ada, seandainya ada. Untuk guru-guru bahasa Inggris, tidak semua guru bahasa Inggris, tidak semua. Tidak semua guru TK, tapi sebagian besar akan mengalami seperti ini. Enter, perhatikan yang A, itu masih sama seperti tadi. Untuk sekolah B, juga masih sama seperti tadi. Yang tertinggi, kita ambil. Yang paling rendah, yang terendah, kita taruh di keranjang. Sekolah C juga begitu, yang nilainya tinggi, kita ambil, kita angkat di sekolahnya sendiri, dan yang Rendah, kita taruh di keranjang. Contoh bahasa Inggris ini: saya punya dua guru bahasa Inggris di keranjang, tapi ternyata di sekolah lain tinggal satu kebutuhan guru bahasa Inggris. Sekolahnya ada di atas, sekolah yang di bawah itu sudah penuh. Ada lima kebutuhan bahasa Inggris, lima-limanya sudah terisi. Ada yang terisi oleh guru passing grade di sekolahnya sendiri, yang warna biru ini, warna biru itu guru lulus passing grade. yang tiga ini warna hijau, itu guru ASN, dan ada satu guru non-ASN. Ini kalau kita geser guru non-ASN-nya, ikutan demo nanti katanya sudah tidak ada geser menggeser tapi nyatanya saya digeser nah itu. Parameter geser menggeser yang terdaftar di Dapodik ya, yang terdaftar di Dapodik. Kalau ada guru non ASN tidak terdaftar di Dapodik mau nggak mau berarti kita anggap untuk kosong. Kalau dia marah kenapa saya digeser? Jawaban kami ya kenapa nggak ada di Dapodik? Gimana kita tahu di situ ada orang? Di Permenpan 20 2022 semuanya di berbagai pasal, diulang dan diulang. Terdaftar di Dapodik, terdaftar di Dapodik, terdaftar di Dapodik. Saya tahu banyak guru non-ASN yang tidak didaftarkan di Dapodik agar guru ASN-nya mendapatkan 24 jam. ya itu konsekuensi. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah, untuk guru yang ada di keranjang ini, enter, Guru yang berperingkat tinggi akan kita tempatkan ke sekolah yang membutuhkan. Satu guru diam di keranjang, mau nggak mau. Karena memang sudah tidak ada kebutuhan. Sekali lagi saya bilang, walaupun kuota Bapak Ibu besar sekalipun, makanya tadi saya bilang ada dua masalah. Satu masalah kuota. Lainnya, walaupun masalah kuota selesai, Bapak Ibu bisa top up kuota sesuai dengan yang sesuai dengan jumlah guru passing grade, namun tetap tidak semua bisa terselesaikan. Tetap tidak semua bisa terselesaikan karena <tuh> negeri. Next slide. Terus bagaimana dengan PPG dan swasta? PPG dan swasta itu kan tidak ada domisilinya di sekolah negeri saat ini. Kan tidak ada. Berarti mereka secara otomatis langsung ditaruh di keranjang. Langsung ditaruh di keranjang. Domisilinya kan mereka di swasta, sedangkan kita kan tidak menghitung kebutuhan di swasta. Mereka kita taruh langsung di keranjang. Misalnya ada empat guru PPG dan swasta yang ada di keranjang. Nah, kita empat. Nah, lalu penempatannya, kalau tadi kan ke yang lebih dekat dulu aglomerasinya kecil. Rasio kekurangannya yang kecil. Kelurangan besar-besar kan ada di ujung daerah itu kan. Nah, Khusus untuk PPG dan swasta, penempatan pertamanya ada di rasio kekurangan yang terbesar. dibalik rasio kekurangan yang terbesar, dibalik ada dua sekolah. Kekurangan pertama rasionya 1 per 5. Sekolah kedua rasionya 2 per 5. Kekurangan 2 per 5. Berarti yang akan kita utamakan adalah yang 2 per 5 terlebih dahulu. Menurut aturan juknis ya. Dua per lima terlebih dahulu. Berarti yang peringkat satu masuk ke, enter, masuk ke sekolah yang membutuhkan. Masih ada kebutuhan. Kita taruh ke, kita taruh untuk yang peringkat kedua. Lalu di sekolah, satunya juga masih ada kebutuhan. Maka peringkat tiga kita taruh ke sekolah yang membutuhkan. Sisanya, satu orang harus tetap diam di keranjang karena penuh. Penuh. Pertanyaannya, misalnya, kayak gini, kalau Bapak Ibu masih punya kuota formasi, kalau Bapak Ibu masih punya kuota formasi, tapi guru passing grade ini belum semuanya... Selesai ditempatkan bukan karena kuota formasi yang habis, tapi karena memang sudah tidak bisa ditempatkan lagi. Udah nggak bisa lagi diapa-apain bahasa Inggris, TK misalnya seperti itu. Tapi bapak ibu masih punya sisa kuota formasi, maka sisa kuota formasi tersebut dapat dilakukan untuk mekanisme yang kedua, yaitu pola observasi. Jadi bisa langsung ke langkah yang kedua, yang observasi. Oke, okay, next slide. Nah, sekarang kita masuk mekanisme yang kedua. Tadi udah jelas ya, mekanisme pertama kita tempatkan dulu guru-guru lulus passing grade. Itu yang nanti akan kita diskusikan nanti di desk, di meja. Sekali lagi, di tes itu nanti akan, jika kurang, masih kita sudah siap. Kota sekian tadi, Pak Suryo kan ini debat. Oke, okay? jika memang tidak menambah, berarti tinggal diskusi. Siapa untuk guru-guru yang sudah punya sekolah tidak dapat didiskusikan kembali karena dia memang sudah ngajar di situ khusus untuk guru-guru yang ditempatkan di keranjang itu tadi kita bisa berdiskusi kita sangat membuka diskusi bagi apa oleh bapak ibu oh ini di sini saja yang ini di situ yang kita bisa diskusi karena mendapatkan waktu sekitar ag agak lama di meja itu 45 menit 45 menit untuk mendiskusikan individu penempatan individu jadi saya rasa itu udah lama makanya Makanya maksud saya, mindset-nya itu kita bereskan dulu di sini, pengerci data. Siapa kemana? Oke, okay. lalu sisanya ada beberapa daerah, terutama Kalimantan tadi, kalau saya lihat datanya. Atau sebentar, ini. Memiliki kesempatan untuk masuk ke ranah mekanisme yang kedua. Bagi siapa? Bagi guru-guru yang sudah Terdaftar di Dapodik lebih dari tiga tahun. Kalau guru baru, apa yang mau diobservasi? Ini kita sudah. Ini kita sudah.